Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya hadis yang saya ingat-ingat betul. Ada orang melarat. Melarut mau dini sandal, sandal neng tepadang pasir, padang pasir. Sandalnya kok karet? Weli pol, kobran dah jadi Indonesia kobran. Soalnya gaji nanti. Ya Rasulullah, sekolong itu kan nopo. Ya Joko, senang syukur. Nih tak syukuri nopo. Kafe wong di dunia globotan. Kafe wong ini tuh. Terus dari generasi lama ada lagi. Wedi sandal, gada. Momo ke pendera di bopo sa ampun nabi mo panas panasin dey yo ke cek di bopo, syukur desa Anak pulau nunggu lo bentar sombong nih keluar jadi tata hati sih, anak pulau nih ku joju ya pulau kok di atas dua ratus ribu nih ku bentar mana, Mesti, nanti kalau bapak dari Jogja sampe minta uang dua ratus ribu, morgonya tak didik sederhana, anak pulau tak didik sederhana, pulau dia ya, nganting Jogja guys sering ngepis nih di sana guys, tak didik oleh Bu Dewi an, anak pulau tuh ku terasi deh biasa, enggak ya, kena tadi, oh cukup anak itu dilatih latih misalnya enak yuda dinding, santrinya ke Hong Kong gampang. Enak itu dikiai nih, jadi didarin. Oh, cukup, Karena nikmat ini akan hilang dan semu. latih nikmat ya, Mbak, kebenaran. Misalnya, kalau mulangnya itu alhamdulillah, soalnya nyari atma hukumnya, Oh, orang perlu bangga, santri akeh Gue biasa, biasa mengkonversi nikmat, ambek makhluk. Santri akeh yuk ya makhluk. Pengaruh, yuk ya makhluk. Makhluk, lah, yuk nuangkamina wohin apa? Saya agak nunggu nanya, pangeran. Seng ono gunanya, kita semua dipertemukan oleh hak, yeh, Muji-muji Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim nanti dari Khalilul Rohman kita ceritain. Ibu rumah perkorong ibadah itu kusuk nemen pura. Sekarang mana Nabi Ibrahim semuanya nate sujud. Pas sujud buat pangeran nangis. Nangis terus ditakuti pangeran. Kenapa Ibrahim kamu nangis? Inna hulayyazun. Kalau cakapal taikin. Inna hulayyazununni. Allaharofil arbi ahad dan huriyak buduga kulon nangis si jenengan, jenengan lu zat yang begitu penting, tapi senyam bah jenengan namunku Allah, mestinya jenengan aku sentral, pusat dari perhatian semua makhluk. Tapi tentang Palestina senyam bah jenengan namunku Allah, kulon pun nangis. Wang dzat api ngono kok senyam merhati namunku Allah. Sama saya mulang Quran, mulang Tafsir, ilmu sebaik ini kok senyam rukut. Makanya tak seber, tak ajar. Gak. Ya gue jenenge uang senyam parah penyiraman. Kakek gue kompensasi ini namun kalian Almusalaku. Batal. Pengiran, wes pengiran, tau tahu ditangisi si nabi. Ibrahim jenengan oh di Barno, lu di mesjidnya jadi anti Tapi sing perhatian, Tapi sih perhatian, lu jadinya anti perhatian. Tapi sih perhatian, lu jadinya anti perhatian. Tapi sih perhatian, lu jadinya anti perhatian. Tapi sih perhatian, lu jadinya anti perhatian. Tapi sih gunung, lu jadinya anti perhatian. Tapi sih malah lu jadinya di perhatian. Tapi sih perhatian, jadi kita ini egois Mulanya, sholat itu di sunat ojama. Wong kena di bojoh ayu kepengin anger wong ngakoni nak bojomu ayu. Kowe nak duwe mobil mewah, kowe kepengin anger wong ngakoni nak mobil mewah. Kowe nak di karir wae wong kon ngakoni nak di karir. Lho saiki pangeran wis dadi paling penting. Mestinya kita juga imin semua orang ngakui nak beliau apa dia itu pangeran. Malane di no sunat jamaah. Ben bareng-bareng ngakoni zat sing dijaya. Mane kabeh ilmu iki wajib diulamino. Warko kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu harus dimaklumatkan. Barangkali wajib taplek, wajib nyampe. Faham gini, ya? gue penting. Jadi, Rian wong wujud itu soleh soleh. ,iman. Zaman akhir orang, anggur tabah soleh, ada baku blokir akar. Soleh menibet, tidak koyok. Nah, opo jinan tiruang pun, penakumpul suarko nih, donyol orang kate. Ibu nafsi sih, toh. Nani suarko apa? Opo kirokrokah kawan diung ini, nih, diung. Nabi nih suarko ya. Yen mul kabeh nang loni widadari ku apok te bojo elek cerewet. Mak poro nabi gak ngajak wong nyembah awu, apa iku alhaqku smat, awu iku that sing iku se duileh, sing dadi tujuan kok ora disembah Makanya mereka punya gerakan ayo le marani Allah, fa firu ila Allah, ayo fa firu ila Allah, sing buta no. Ayo fa Mereka juga bakas amali sitompo ora iku ora bakas. Sek gak angger soleh sithik tambah gois, soleh sithik tambah. Ayo Repang saya ini, gak usah ngonois. Pokoknya sholat yang seneng. Anak-anak kita kita ajari tauhid. Kalimah putu-putu kita kita ajari tauhid. Merkuk ben ngerti niat paling penting nih dunia lani akhirat. Namun awas fanahu. disebut wajah Allah kalimat tambah kiatan fi akribi. Ibrahim adalah orang yang sukses menjadikan kalimah. taubah menjadi kalimah yang selalu ada di anak tuh. Ibrahim mati, aku nangis Kuloniku koro mati. Gosti, nangis itu berpada mati. Aku nangis. Tidak ada lagi yang kampanye tentang jenengan. Coba jenang, sekarang gini saja. Andai kan anda pengagum Puk Soekarno. Ngeluh nggak ketika orang nggak baca biografi Pak Karno. Ndak jawab saja. Ngeluh kan. Karena kamu ingin semua orang tahu jasanya Pak Karno. Andai kan kamu cucunya para wali. Misalnya saya alumni Krapyak, alumni Sarang, alumni Lirboyo. Ingin gak semua santri, semua orang tahu biografi keunggulan kiaimu? Ingin kan? Dan kamu kecewa ketika misalnya nih takok, Bahlima, sembuh soal pokok, Basuki Peri soal pokok, Oke kecewa gak? Karim musopo. kecewa gak? Kalau ada orang tanya gitu. Kecewa kan orang sepopuler itu, semanfaat itu, kemudian masih ada orang tanya, dia itu siapa? Saya kaya gue seneng Allah, gue kan munamuni seneng Allah. Gue sebenernya so nih no gak, misalnya mantau gak, misalnya takok, mantu gak buah Allah itu? Makanya ciri utama agama itu faklam anahu lah ya ilah ila. harus diketahui nak nendunya gula ilah <tuh> ibrahim memang itu nomahs nabi ibrahim panut aku ibu keran kenapa aku kenangis gus tinggulah aku mati singkulo tangis sih ustung gak nak buat neneng yang sing aja aja tengjendengan nak mati gula orang salah us nomahs. Robbana wabashihim rasulah minyumnya sualihim ayatiga yu alibu mul kita al hikmat awisakihi. Gusti harus selalu ada orang yang kau utus, orang yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Allah, engkau menurunkan hukum-hukummu, engkau mengatur hidup ini dengan hukum-hukummu harus selalu ada orang-orang. Orang, -orang. Berkata, Ibrahim mereka pengen Allah disebut di bumi karena nggak ada Rasul, nggak ada Ulah. Rano nah, ceritanya Nabi kok apa Mahdi nomah, kalau wara'ku nampun rokoh, gusti, ku, dinu, kuski, ku nafsi, berarti mikir untung, lo radui, cinta cita setelah aku mati, paling ada orang yang harus dising ngaku muridku bisa mau jalan-jalan, tahu apa, mau ngomong-ngomong itu gak-gak, itu rata tangisi zaman akhirnya aku juga sampai, gak gak, gak tangisi. ngisi biasa lah, aku bisa mati, itu biasa tapi aku mau nangis, nanya buang nangis malah keliru dari jatahku dari tolong atas, lalu rakyat ditumpul sama di awal ya Allah <laughs> malah mengurangi jatahku ya jadi para Nabi, para Wali mau kepikiran ini toh sampai agama ini gak berlangsung. Lainnya sing dipikiru keberlangsungan agama. Lain Nabi Ibrahim jarani bapak Tauhid. Margo setiap beliau mendapat kebenaran, Nuratau mikir apa ini. Ini ja itu kalimnasi Imam. Kaulah wamin Zuriyati. Jadi kamarnya agronok kebenaran pikiran ini kok ngusir terus nggak tahu. Anak putuku piy. sehingga Nabi Ibrahim ketika wis faham Tauhid, wis disibukoh be Allah Tauhid. Beliau berstatus wajah alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Dan kalimat ini kemudian dijadikan Ibrahim yang anak turun. kembangannya kita seneng Quran ya itu anak turun. seneng Allah ya anak turun. seneng Rasulullah ya anak turun. Karena kita tidak ingin dunia ini tanpa nyebut Allah, nyebut Rasul Faham ya? Kalau kita tenan berarti fathuli fi ibadi Lagi fathuli, jangan. Jadi aku harus pikir itu kelangsungan Nah um soleh ama nafi roh ora tambah soleh tambah egois wikius pakai wikius kepengin bisu kok kue pegor dan rasiin bisu suar iku ya ape tapi yo kacu dorong mah komah kom elmu hati masalah tapi yo ape hmm. maksudnya tiba ngong tu kemong dangdutan ya ape iku tapi pedingane yo seng abi iku cawe wa li wali, -wali yo jauh, nopo Jauh yo rakalasi ya tadi kape kepengin yang soleh soleh iki apa tu ti ukulaha kulahi nim piif Ya, kepinginnya kita itu sebagai alam tauhid atau rokaahul qulala kalimat tauhid dan kasaja raden tauhid asuhan tapi itu mawaruhah. Jadi kalimat tauhid itu yang ditutii ukulaha kulahinim biis nirubiah. Bahwa kalimat tauhid itu kalimat yang selalu memberi makanan, selalu memberi manfaat pada kita, pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. di ukulaha kulahinim biis nirub sampai ketika kita kerja ya demi kalimat tauhid, kita nikmati hidup ya demi kalimat tauhid. Kita jabat ya demi langsungna kalimat tauhid. Kita sugah ya demi ngurip-urip kalimat tauhid. Kuabe semuanya ya demi kalimat tauhid. Nak kowe wis ngono iku kue layak untuk status urip. Nak orang ngono atok mati lah. Ada ma'lanah wa dawu li ahli gaman halaka am bayinati wa yahya man hayya am Jadi Allah obo nek iso kowe wong sing tauhid ku ban mati lah. Sing pantes urip ku sing roh tauhid hidup wajah itu ya jika manalah kampiunat itu wajah ya manaya kampiunat jadi Allah sengit juga kamu pun gunaannya buku wuri beraraf pangeran tapi udah mati saya gitu yo kapan kapan nih sesuai jadwalnya maksudnya ini, ini loh dia panik wuri begitu yo mereka bela bela nih tahu terus mati saya gitu sebagai araf bujung uang narawali sekali mati yo ya terlantar keluarganya zaman wuri pet terlantar pemenang maksudnya u sing sahure buuang sing yahya am bahina hidupnya itu bersaksi kebenaran hak kebenaran ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ono dawuh liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am Jadi, Dadi kamanane nek diterjemah sing roh tauhid ben kono mati. Maksudnya, iku ora kok terus matinya nyata us, dianggap mati. Jadi, ngono ana ono nek duka mentikan inna ma yasdji buladhismaun wal mautah ayat ya pazum. Dadi kembangane sing roh ayat-ayatku ya wong urip-uripi. roh sing ngeroh anggap wang, mati ya, ngono Gayaane urip tapi kahiko tebawah mati. Malahnya uang seranombo kebenaran udah anggap nabo mati. Anggap bicak budak mati. Semua mukmun om. Jadi kami. Jadi malahnya jenengan ngaji gua seneng. Gue ngesah no urip. Merku urip, sah gua sausi wayah ya, manhayah ambeina. Eleng eleng deh. Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Aja takon di warit orang sih wajib ntar harus sih mendatangkan jimat. Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Aja takon di boarding ground